Selamat pagi, berikut fitur-fitur terbaru yang ada pada aplikasi Hani Iwan, Handi e store dan ihdi e handi Iwan Pada aplikasi Handi Iwan, terdapat fitur privasi kontrol. Berikut fungsi dari fitur tersebut. Show to Hide berfungsi untuk mengatur data pribadi yang akan ditampilkan di dalam profil. Hal ini bertujuan untuk melindungi data pribadi tiap enterprise. Anda dapat mengakses privasi kontrol dengan cara klik menu profil akun, kemudian update profil, dan untuk request data dengan cara klik ikon notifikasi atau surat di pojok kanan atas dengan nama menu "Lihat Semua Permintaan". Fitur selanjutnya yaitu chat. Yang memudahkan komunikasi antar-entrepreneur dengan jaringannya yang sejalur, Anda dapat klik ikon chat atau obrolan pada bagian atas website. Fitur terakhir yaitu detail achievement status atau guidance, berfungsi untuk melihat peta atau perkembangan tiap entrepreneur dan downline, di mana entrepreneur dapat melihat progres tiap downland dan dapat mengingatkan mereka untuk meningkatkan kinerja atau performa mereka enterprise juga dapat melihat syarat apa saja yang dibutuhkan untuk naik ke tahap berikutnya. Fitur ini dapat diakses pada menu jaringan Anda. HDI Store Pada aplikasi HDI Store, terdapat fitur New Design. Pada saat Anda login di HDI Store, akan tampil pop-up informasi mengenai tampilan terbaru, di mana Anda akan diberikan opsi untuk menggunakan tampilan terbaru atau tampilan lama. Jika Anda ingin menggunakan tampilan terbaru, klik tombol "ubah tampilan". Perubahan tampilan ini akan bersifat permanen pada perangkat yang Anda gunakan. Fitur selanjutnya yaitu pop-up highlight atau benchmark. Pada saat Anda pertama kali menggunakan tampilan baru, Anda akan diperlihatkan beberapa informasi tutorial tampilan baru, seperti halaman home, terdapat informasi akun, dan notifikasi. Untuk melanjutkan, Anda dapat klik tanda panah ke kanan atau tanda silang untuk mengakhiri. Halaman keranjang Terdapat informasi navigasi pembelian, daftar produk yang dipesan, dan metode pembayaran. Untuk melanjutkan, Anda bisa klik tanda panah ke kanan atau tanda silang untuk mengakhiri. Fitur terakhir, yaitu pembayaran kris. Anda dapat melakukan pembayaran melalui geris dengan cara pilih metode pembayaran instan, lalu check out. Dan akan tampil QR code yang dapat Anda scan di aplikasi bank atau e-wallet yang mendukung pembayaran geris di HP Anda. IHDI Pada aplikasi IHDI, terdapat fitur Marketing Tools. Saat ini, Anda sudah sangat mudah mengakses Marketing Tool dan Download Center di aplikasi IHDI. Dengan cara, klik menu akun lalu pilih Marketing Tool. Fitur selanjutnya yaitu pembayaran GoPay. Anda dapat melakukan pembayaran melalui GoPay dengan cara pilih menu metode pembayaran instan lalu check out Dan Anda dapat klik tombol bayar melalui aplikasi Gojek. Lalu, aplikasi Gojek pada HP Anda akan terbuka otomatis untuk melakukan pembayaran. Fitur terakhir, yaitu New Account Pack, atau tampilan terbaru pada menu akun dan Stakeholder Status. Anda dapat mengakses menu akun untuk melihat tampilan terbaru yang lebih terarah dan memudahkan Anda. Pada menu akun, juga terdapat ikon Stakeholder Status dan Share jika Anda sebagai Stakeholder. Terima kasih. Demikian informasi tentang fitur terbaru HDI. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.